Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat, Lesti, lovers, beloved lovers, dan Leslar lovers dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik, dan pastinya kabar spesial bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini bang Bimbina. kami nyuguhkan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat ya kita awali dengan Cidukan, BBL tentunya sedang di oleh Papa Bilar Masya Allah melihat momen ini, pastinya kita terharu bahagia Begitu tentunya Papa Bilar bisa menggantikan posisinya Bunda Lesti Kejora Apalagi, BBL memang anaknya pinter dan tidak rewel. Dan sekarang, persahabatan kita lihat, BBL sudah pinter. Mama, masya Allah, bahagia terus ya. Pokoknya, untuk keluarga Leslar, semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga persahabat kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Bilar. Abang gemesin banget, sudah pinter bilang "mamam". Dan salut si kakak bisa gantian sama bundanya Ngurus abang termasuk buat gantiin pampers, Masya Allah Bangga sekali punya idola yang seperti ini Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan diantaranya antaranya dari akun Instagram Mila Rawli mengatakan Lah, ada bisa ngomong mamam Kalau lama di Arab bisa tak kalam Luga Arabia ya, abang el Masya Allah Tentunya anak hebat, anak pintar dan anak soleh, Masya Allah. Dan kita juga bersama di komentar selanjutnya. Dari akun Instagram. Eta8661 mengatakan, Masya Allah, Abang Fatih, anak soleh, pintar, selalu bikin gemes saya selalu keluarga kecil, leslar, semoga perjalanannya selalu diberikan kemudahan, kelancaran, Amin. Ada juga tanggapan dari Pipit Hambin. Iya senang melihat mereka berdua sendiri ngurus Abang L Tanpa bantuan pengasuh dan Nin Biasanya kan ibunya Lesti yang ngurus Abang L Bangga dengan sosok Leslar yang begitu luar biasa Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus untuk rumah tangganya Kemudian kita lihat juga persoan bertiga selanjutnya Cidukan yang lebih membahagiakan pastinya ke Ketika melihat Lestlar, tentunya selalu bersama, apalagi ketika Papa Miller merangkul Bunda Lesti. Masya Allah, Cidukan seperti aja, kita sudah tentunya happy banget. Masya Allah, nanti-nantinya doa terbaik selalu kita berikan buat Lesti, Bilar, dan BBL. Namun gitu juga dibikin salvok banget ya kalimat caption yang ditulis oleh Kak Rosa. Surga istri ada pada suami, istri yang taat kepada suami mendapat keistimewaan dari Allah Ia dapat memilih pintu surga dari arah mana saja Masya Allah Semoga langkah terus sakinah mawadah warrohmah Amin Mudah-mudahan ya Leslar, tentunya rumah tangganya Rukun Dan semoga sakinah mawadah dan warrohmah Kemudian juga persahabat ya kita lihat nih, Alhamdulillah Papa B di sana dikelilingi oleh orang-orang baik, selalu mendapatkan tentunya kejutan baik juga, selalu mendapatkan perhatian yang baik juga dari saudara-saudara yang berada di Madinah dan Mekah, Masya Allah mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik ya antara papa Bilar dengan Kak Bahru, Bang Boim juga, masya Allah mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka. Kita lihat juga persabab untuk selanjutnya ada Cidukans saat Papa B lagi belajar ilmu agama. Ini yang membuat kita kagum dan bangga juga. Papa Bilar sudah menyampaikan bahwa Papa Bilar lebih lama di sana itu karena mencari ketenangan. Mudah-mudahan ibadah umrohnya menjadi mabrur dan mabrurah untuk les lar. Dan semoga selalu istiqomah, semoga selalu tentunya di jalan yang benar dalam mencari ilmu dan dimudahkan dalam mencari ilmu. Dan tentunya segala urusannya pun selalu dilancarkan serta dimudahkan. Untuk berikutnya, persahabat ada kabar terbaru yang kita dapatkan. Ini mengenai hashtag Leslar yang lagi kenal band Kita lihat di ya, kalimat yang diunggah oleh akun fanbase Tehzi. Hashtag Leslar lagi kenal band Karena mungkin ada yang pakai hashtag tersebut, tapi captionnya melanggar ketentuan Instagram. Solusinya, jangan upload foto pakai tagar dulu selama tujuh hari baru. Setelah itu dicoba upload lagi pakai tagar. Kalau sudah muncul, itu artinya sudah lepas dari sedobain. Kalau masih belum muncul, itu dilanjutkan lagi, tunggu sampai 7 hari. Tapi biasanya cuma 3 hari sudah normal. Asal untuk beberapa hari ke depan, jangan ada yang menyepam paket tagar. Kalau mau tagar normal, harus kompak. Jangan nyepam di tagar dulu. Itu informasi. Persambet ya, mengenai tagar Leslar yang kenal sedobain. Dan kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak juga respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram Fabil Al-Fatih Bilar mengatakan banyak di luar fanbase juga pada nyepam tagar Leslar bahkan dari fanbase lain pun pada suka pasan tagar Leslar itu sahabat. Ada juga tanggapan lain dari akun Dedin underscore satu. Kayaknya karena ada Agus yang pakai tagar leslatus post foto v Linda yang mukanya berlumur darah dan gak disensor deh. Kan ketentuan IG gitu langsung dibanet tuh persahabat ya. Jadi untuk warga Konoha dihibau juga sementara ini tidak memakai tagar leslar. Bismillah mudah-mudahan bisa normal kembali. Amin. Dan ya mudah-mudahan perselamatan kecilnya masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Dan semoga ada kabar baik serta kabar bahagia yang kita dapatkan dari Leslar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dan bahagia dari Lesti dan Rizky pilar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh